Baik, kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yakni JSON free. Oke, okay. nah, e, aplikasi kita sudah berhasil membaca data JSON, tapi bentuknya masih JSON string yang belum kita olah. Dan e, pembelajaran berikut ini adalah bagaimana kita mengubah JSON string tersebut agar kita bisa olah menjadi bentuk yang lebih bagus, lebih baik, uh. ya, lebih modular, sehingga nanti bisa kita simpan ke dalam release. Objek playlist ya, nanti kemudian bisa kita tampilkan ke dalam recycler view beserta card juga. Nah, oleh karena itu, kita siapkan dulu sebuah kelas playlist yang uh, isinya meniru, ya, meniru field-field uh, yang ada di database. Ya, saya kasih lihat lagi yang uh, di dalam database, kita bisa lihat di sini ya, ada ID, ada title. The subtitle, description, image URL, dan uh, number of likes. Nah, kita akan membuat uh, yang sama, kelas yang sama. Nah, bentuknya adalah data class ya, data uh, data class, sederhana, langsung aja kalian klik kanan di sini di com uh, apa nih package-nya ya, di anda pilih coroutine class, anda pilih data class, diberi nama playlist. Oke, okay, tunggu beberapa saat hingga selesai. Nah, ini saya matikan dulu. Nah, anda bisa lihat seperti ini bentuknya. Lalu kita akan isi one by one. Vol ID integer koma, kemudian vol title string koma, vol subtitle string koma. Ini sepertinya. Saya offkan dulu emulatornya. Uh, eh, sorry, ini saya tutup aja deh, emulatornya. Full description, ya, yeah. full script description string juga. Kemudian ada full image URL juga string dan number of like integer oke okay. jadi kita sudah punya data kelas yang komplit simpan dulu uh, semuanya ada nah kemudian di dalam playlist fragment kita buat rilis untuk nampung data-data yang diambil dari json tersebut jadi balik ke playlist fragment di bagian atas di sini ya, tambahkan var Oke, okay, uh, kita tuliskan ininya, ya, objek playlistnya, ya, playlist bentuknya ArrayList. Di sini saya menggunakan playlist ya, S, ya, sama, karena isinya akan ada banyak objek playlist di dalamnya, playlist, ya, objek dari kelas yang, data kelas yang kita sudah buat, ini, nah, ini saya akan initialize sama dengan list seperti ini, oke, okay. nah selanjutnya adalah kita akan membaca data json ini, lalu kita akan mengkonversi data json menjadi sebuah objek json, one by one, lalu kita masukkan ke dalam rilis pertama-tama, kalau anda lihat secara struktur uh, json kita, itu selalu diawali dengan, ini ya, kurung-kurawal di awal, artinya the whole things is json object kemudian di dalamnya ada satu atribut ke uh, apa namanya data? Namanya dan dia bentuknya array. Nah, di dalam array ini ada tiga buah JSON objek. Di dalamnya ada macam-macam kombinasi key dan value untuk uh, datanya, untuk atributnya. Nah, pertama-tama adalah kita akan baca dulu uh, bagian yang awal, yakni di awal kita tahu bahwa ini adalah sebuah objek JSON. Nah, artinya... It yang JSON string ini kita bisa convert menjadi objek JSON dengan cara memanggil JSON object dalam kurung it. Ya. itu adalah JSON string yang besar. Jadi di sini di bagian, uh, mari kita lihat kita akan lihat di bagian ini. Nah, di sini ya, teman-teman, saya akan enter, saya tambahkan satu baris di sini. Val uh, obj sama dengan JSON object. It, oke, okay. oke, okay. nah, itu. Nah, selanjutnya di dalam objek besar ini ada uh, data, ada uh, atribut result ya, dan ini uh, karena diisi oleh string, oke okay, ini stringnya diisi oleh string, maka kita menggunakan obj.getstring di sini. Oke. If obj.getstring get string okay. obj uh, result ya, nama apanya? Nama value-nya di sini, nama index-nya apakah sama dengan sama dengan oke. Okay? Jika iya, maka kita baca datanya. Karena uh, ada dua kemungkinan ya, kalau Anda lihat di web service-nya ada dua kemungkinan. Entah oke okay atau error, gitu ya. Nah, kalau oke, okay, baru kita lanjutkan proses menerjemahkan atau mencerna uh, isi JSON nya. Nah, selanjutnya Anda lihat, uh, selain result ada data, atribut data, which is ini data ini kurung siku, artinya dia adalah array. Untuk mengkonvert ini menjadi JSON array, kita bisa gunakan get JSON array kalau kita tampung di sebuah variabel nah variabel ini akan menjadi JSON array nah langsung aja fold data sama dengan obj.get json array dan nama stringnya disini adalah data sekali lagi ini dapat dari mana data ini kalau anda mengacu ke, ke web service lagi nah ini dia didapatkan dari ini oke okay. Selanjutnya adalah kita tahu bahwa data array ini punya tiga buah data karena bentuknya array artinya kita bisa gunakan for ya untuk mengiterasi isi arraynya dimulai dari indeks ke 0 sampai sejumlah datanya jadi sini kita pakai for uh, i in 0 until data .length. nah ini fornya akan berjalan sebanyak tiga kali ya dan kita tahu di setiap datanya itu ada objek ditandai dengan kurung kurawal. Ini adalah JSON objek Kembali lagi sama seperti kasus di atas untuk mengubah suatu ini ya suatu data di uh, suatu entitas dalam data array ini menjadi JSON objek, kita gunakan get JSON object ya sama seperti ini. Nah berarti di sini kita punya sebuah object play uh, playlist object sama dengan data ke kita tidak bisa menggunakan kurung siku seperti ini, tapi ada sudah ada apa namanya metodenya, ya. Jadi anda bisa gunakan JSON object pada posisi ke berapa atau JSON array kepada posisi berapa berapa. Karena kita tahu bahwa ini adalah objek, maka kita gunakan JSON object. Tapi ada suatu kasus yang lain, misalkan yang tadi di awal sudah saya jelaskan. Kadangkala ini bisa berupa array lagi nested array, gitu ya. Maka kita gunakan array. Kalau kasusnya demikian. Nah, ini kita pakai JSON object. Oke, okay, ini kita isi dengan i. Oke. Okay. Nah, uh, play obj ini akan berisi masing-masing objek yang ada di dalam uh, array data. Oke. Okay. Jadi kalau kita lihat strukturnya kembali, ini ya nah ini ya kita lihat strukturnya di setiap arraynya akan berisi sat, uh, sebuah objek ya di setiap field setiap indeksnya berisi sebuah objek uh, JSON oke okay. dimana uh, di dalam objek ini ada atribut ID, title, subtitle dan sebagainya oke okay. nah, kita sudah convert menjadi play obj, objek JSON-nya untuk mengakses masing-masing atribut ini kita bisa gunakan get ya kita bisa gunakan get Get integer string dan sebagainya. Nah, kapan pakai integer, kapan pakai string, Anda harus cek kembali ke deklarasi kelas kelas, kelas playlist kalian. Jadi di playlist kalian ini, ya, Anda bisa lihat ya, uh, ID menggunakan integer, sisanya menggunakan string, string, sering ya, untuk penampungannya kecuali yang terakhir, 6 likes menggunakan integer. Oke okay, ya, jadi balik ke sini, kita akan create objek uh, playlist. Ya, tentu saja kita panggil kelasnya playlist di sini, dan Anda tahu, konstruktor uh, dari playlist ini ada banyak, mulai dari integer ID ini kan. Nah, kita akan ambil datanya menggunakan playobj integer yang diberi nama ID, ID koma playobj string yang diberi nama title, play opc.getstring, getstring lagi yang kita beri nama subtitle. play yang diberi nama description. play lagi yang diberi nama image url dan yang terakhir apa ini uh, 6 likes ya play obj uh, get integer untuk yang number of likes oke okay, hati-hati jangan sampai salah ketik ya ini disamakan dengan hasil json-nya yang tertera di sini ya oke okay, selanjutnya setelah saya berhasil create object playlist tentunya objek playlist ini wajib dimasukkan ke array playlist. Jadi di di bawah sini kita masukkan ke dalam array playlist dengan menggunakan add playlist. Ya dengan demikian di akhir for array playlist saya akan memiliki 3 buah data. Ya oleh karena itu untuk uh, selanjutnya kita akan coba buktikan apakah Array playlist lah ya, sudah berisi tiga buah data atau belum. ya Sini gampangannya di luar for ya, di bawah for, kita lakukan log.d lagi, cek isi array, dan kita akan coba panggil string untuk playlist kita. Nah, kita akan coba lihat seperti apa isi dari playlistnya, saya akan jalankan sekarang. Oke, mari kita lihat, jadi kita jalankan Aplikasinya dan ini adalah hasil dari uh, isi cek isi array. Jadi cek isi arraynya Anda bisa lihat ya playlist dan ada objek-objek playlist di dalamnya termasuk uh, beberapa field ya di title, subtitle dan sebagainya ya. Jadi ini membuktikan bahwa uh, kita berhasil mengkonvert data JSON string menjadi objek-objek playlist dan kita sudah berhasil memasukkan ke dalam playlist playlist ini nanti berikutnya dengan adanya ri release playlist ini kita bisa membuat recycle view untuk menampilkan data-data tersebut Oke okay. uh, sedikit catatan ada uh, ada permasalahan yang yang bisa muncul uh, tadi saya menjumpai ada error ya, ini seperti ini mungkin kalau kalian mengalami hal yang serupa ya java io exception unexpected and offstream ya bla bla bla ini uh, ternyata solusinya kalau Anda pakai emulator adalah kalian wipe datanya. Jadi di dalam device manager ini kalian klik panah ini lalu pencet wipe data. Ini untuk mendelit isi dari emulatornya. Kayak di semacam kayak di uh, format, diformat ulang. Ya, jadi itu solusinya. Oke, okay. kalau memang masih tidak bisa, Anda harus cek apakah emulator kalian bisa akses uh, 10022 uh, mungkin melalui Chrome ya, 10022 ya, kalau Anda bisa akses ini. Artinya emulator kalian sudah bisa mengakses localhost yang ada di laptop ini ya, yang ada di laptop ini. Oke, okay. jadi dicoba dulu.